Bye. Janjimu indah dalam hidup setiap kami Tuhan uh. oh, ya, ya. Hmm. Mari sekali lagi kita mau sama-sama sel katakan ba Percaya, Kau oh Allah yang selalu menyertai hidup kami, Allah yang selalu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan Mari sama-sama katakan, KU ingin. Yesus. Hanya kau tempat ku berlindung Hanya kau laguku dan kekuatanku Izinkanlah ku datang menyembah Membawa syukurku Why? Wow. Selalu bersama dengan kami Baik di dalam kesesakan Maupun di dalam kesenangan Hanya kau tempat ku berlindung Bersama. sama-sama katak Dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Haleluya, benar Tuhan, kami tahu engkau selalu beserta dengan kami. Apapun kondisi kehidupan kami, apapun keputusan hidup kami, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah setiap kami Tuhan, kami duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, bila firman hari ini tidak lewat begitu saja, tapi firman ini boleh menjadi rema dan kami boleh Tuhan menjadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam namamu kami telah berdoa, kami sangat mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bravers, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Sampai sejauh ini gak kerasa kita udah masuk di bulan September Di minggu pertama di tahun 2021 Dan saya percaya tadi saudara menikmati hadirat Tuhan Lewat pujian penyembahan dari teman-teman Passion Worship Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami mau mendengarkan firman-Mu Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Ajar kami untuk menjadi Uh, orang yang semakin hari semakin mencintai Tuhan Dan biarlah hati kami menjadi hati yang lembut Yang siap untuk ditanami oleh benih kebenaran firman Urapi hambamu Juga urapi semua teman-teman yang mendengarkan Dan semua siap dengan firman Tuhan Katakan bersama-sama Amin Saudara Berapa banyak diantara saudara uh, Di tahun ini Atau 1-2 tahun ini Saudara berasa tahun-tahun ini adalah tahun yang Baik buat saudara Ayo bisa angkat tangan Mungkin saudara bertanya gitu ya, ah pastor nanya yang aneh-aneh aja Namanya 2020, 2021 kan situasinya lagi begini Oke deh, maksud saya gini saudara, setiap tahun kita itu tentunya pengen hidup kita itu kan lebih baik dalam segala hal Dan tentu tentu kita juga ingin 2021 atau sebentar lagi kita mau masuk 2022 menjadi tahun yang lebih baik buat hidup kita Saudara gak peduli apa yang terjadi dengan hidup kita di tahun ini apa yang kita alami tahun ini baik up and down-nya. Saya yakin saudara kita semua bisa ambil pelajaran gitu saudara ya. Kita semua bisa learn from it. Kita semua bisa grow from it. Dan kita semua mau get ready untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saya dorong saudara untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan ingin saudara bertumbuh di dalam dia secara maksimal. Nah saudara satu tahun ini di Raja Wali Church kita memiliki tema rise gitu saudara ya. Karena kami percaya kebangkitan Tuhan dan kuasanya memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa rise atau bangkit di tahun 2021 ini setelah 2020 begitu banyak kejutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Personally saya bersyukur saudara. Uh, dengan tema rise ini tahunan ini di, dengan tema rise, saya mendengarkan banyak kesaksian dari bravers gitu ya di dalam dunianya masing-masing, baik di dunia profesional, dunia art atau dunia entertainment, banyak juga karya-karya bravers saudara yang Tuhan pakai dengan begitu dahsyat dan lain banget dengan tema rise kita di tahun ini. Nah di bulan September ini saudara, saya angkat satu tema uh, tema bulanannya adalah I Quit. Apa? I quit loh maksudnya apa nih Pester apakah sama kayak podcast yang tersehor itu I quit <laughs> Pester mau berhenti kah oh tidak ya apakah Arsi mau berhenti tidak bukan itu sejarah ya saya yakin memasuki Q4 di tahun 2021 ini saya mau kita semua belajar untuk mengambil keputusan untuk berhenti berhenti apa maksudnya berhenti melakukan hal-hal yang tidak benar berhenti hal-hal uh, untuk melakukan hal-hal yang merugikan kehidupan kita Nah kenapa ini penting? Karena tindakan kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang keliru akan sangat mempengaruhi masa depan kita. Sekali lagi karena tindakan kita untuk memutuskan berhenti melakukan hal-hal yang keliru akan sangat mempengaruhi masa depan. Tema ini saya angkat di bulan ini saudara karena kalau direnungkan bagaimana sih kita bisa mengalami perubahan positif dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kita bisa rise di dalam kehidupan kita. Ya salah satu caranya saudara kita harus berani untuk berhenti dalam hal-hal yang merugikan kita Saya yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kita bisa berhenti dari cara hidup yang lama dan merugikan kita Nah gini siapa yang hari ini di antara saudara yang suka dengan olahraga bulu tangkis Ya saya juga suka saya juga dulu mantan, mantan atlet malah saudara ya atlet bulu tangkis malah gitu Uh, buat saudara yang suka dan buat saya juga dan terutama buat seluruh bangsa Indonesia kita tahun ini sangat senang di cabang olahraga bulu tangkis karena for the first time in the history ada medali emas dari pasangan ganda putri Indonesia yang uh, diraih pada waktu olimpiade Tokyo kemarin ya diraih oleh pasangan Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Dan dari beberapa artikel yang coba saya baca gitu saudara Ternyata ada kisah yang unik dan kisah yang menarik sebelum uh, mereka meraih olimpiade uh, emas di olimpiade Tokyo kali ini Terutama di bagian Grecia gitu saudara ya Grecia ternyata sejak kecil saudara dia punya impian untuk meraih medali emas di olimpiade sebagai atlet bulu tangkis Dia tahu Tuhan panggil dia untuk hidup dari olahraga bulu tangkis dan yang menarik saudara dia sudah mencoba untuk ikut olimpiade di tahun 2012 di London tapi malah didiskualifikasi. Lalu di tahun 2016 berikutnya di Olimpi olimpiade Rio juga saudara dia coba ikut kompetisi. Di sana mereka, dia dan pasangannya gagal. Dan yang menarik saudara tentu saja sebagai atlet yang dipikirkan apa sih bukan hanya sekedar prestasi gagalnya tapi usia kan juga semakin bertambah. Usia dia semakin bertambah Dan akhirnya dari apa yang saya baca Hampir dia memutuskan untuk gantung raket Apalagi Pater dia pada waktu itu Malah cedera Dan akhirnya pelatihnya Mengajukan kenapa gak tunggu sebentar Jangan gantung raket buru-buru Tunggu generasi muda berikutnya Dan akhirnya hadirlah Apriyani ini Dan akhirnya dia dipasangkan dengan Apriyani Dan apa yang diimpikan Apa yang dia sudah Bayangkan sejak lama Akhirnya terjadi juga di Olimpiade Tokyo tahun 2020 Kenapa saya bilang ini cerita yang menarik saudara Grecia dan Apriani punya segudang alasan untuk dia berhenti Grecia dan Apriani punya segudang alasan untuk tidak meraih Tidak dapat meraih medali emas Karena secara sejarah dalam sejarah bulu tangkis Indonesia lebih dikenal Peralihan perolehan juaranya gitu Lebih ke ganda putra Atau ganda campuran Atau Tunggal putra, jarang sekali. Tunggal putri dan ganda putri itu jarang sekali, saudara. Tapi tak disangka, tak dianyanyi lewat determinasi yang begitu luar biasa. Mereka menepikan semua alasan. Dan akhirnya mereka menjadi juara di dalam Olimpiade Tokyo 2021 ini. Dan meraih medali emas. Salut dan respect buat mereka yang sudah menginspirasi kita. Saya katakan mereka luar biasa, saudara. Mereka singkirkan segudang alasan. Dan akhirnya mereka meraih medali emas itu Bukan kaleng-kaleng ya Sejarah dibuat dan mereka menepis Semua alasan yang ada di dalam kehidupan mereka Jadi saudara kita membaca cerita seperti ini Wah pasti terinspirasi dong Pasti rasanya seneng dong Wah pasti rasanya kayaknya wah mau dibangunkan semangat gitu saudara Nah saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu juga sama, melakukan hal yang sama seperti mereka. Kalau tadi saya udah buka bahwa kita pengen hidup yang lebih baik di tahun 2021 ini. Kita tentu saja harus berhenti mengeluarkan alasan. Berhenti membuat alasan. Itu tema yang saya mau angkat di minggu pertama tentang I Quit ini. Jadi I Quit Making Excuses. Jadi judul saya pada pagi hari ini adalah berhenti membuat alasan. Nah mari kita belajar prinsip firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 5. Ayat 1-14, satu perikop ini kita mau baca. Saudara, kita akan go through step by step. Ya Kita buka alkitab kita terlebih dahulu. Kalau saudara ada alkitab di rumah atau alkitab elektronik bisa dibuka. Yohanes 5, yang pertama-tama ayat 1-7. Saya mau bacakan buat saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh Yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya Ayat 5 situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara kita perhatikan ulang lagi ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya bacakan kembali ya buat saudara ya supaya kita bisa fokus ulang gitu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, katalah kitab, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara ada beberapa hal yang menarik dari tadi yang kita baca yang kita fokuskan di ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. 38 tahun sakit. Saudara sakit lumpuh 38 tahun. Jelas bukanlah perkara mudah loh. Itu benar-benar tahun demi tahun dilalui tidak mudah. Penyintas covid aja misalkan yang baru kena covid satu bulan atau dua bulan aja rasa-rasanya sudah tidak enak. Sudah pengen cepet-cepet sembuh. Apalagi ini 38 tahun mengalami kelumpuhan. Melihat orang lain berjalan dengan dua kaki. Melihat orang lain bisa berlari. Sementara kita hanya bisa duduk. Kayaknya ini bukan pemandangan yang enak. Bukan pemandangan yang menyamankan buat orang yang lumpuh. Mungkin ngeluh, mungkin ngenes di dalam hatinya pasti. Saudara saya rasa banyak kita akan relate dengan orang ini Mungkin kita juga ngeluh belakangan dengan Tuhan Mungkin kita nggak lumpuh fisik tapi kita jadi lumpuh akibat keadaan dan lain-lain Sehingga kita bertanya-tanya ngeluh sama Tuhan gitu Tuhan kapan ya saya sembuh dari sakit saya ya Tuhan kapan ya karir saya lebih baik Tuhan kapan ya tabungan saya semakin bertambah lebih banyak Tuhan kapan ya suami atau istri saya berubah Kapan Tuhan anak-anak saya berubah Kapan Tuhan utang saya lunas Kapan Tuhan saya menikah Kenapa gak terjadi ya Tuhan ya Tuhan kok kayaknya tutup mata sih Dengan hidup saya Saudara di tengah keputusan-sahan si lumpuh itu tadi Yesus muncul Dan Yesus melihat orang ini Dikatakan di Alkitab di ayat yang kita baca tadi Dia tahu Dia tahu Saudara orang ini sudah lama sakit Lalu Tuhan datang Karena Tuhan tahu dan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dikatakan Tuhan tahu, saudara. Dari sini kita pelajari bahwa Tuhan mengetahui setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan mengetahui setiap pergumulan kehidupan saudara. Hal-hal apa yang kita lalui, dia tahu. Hal-hal apa yang membuat kita nggak berdaya, Tuhan tahu. Dan mungkin ini juga akan jadi jawaban buat orang-orang yang mendengarkan ini dan bertanya-tanya. Apakah Tuhan peduli ngasih sih? Tuhan tahu ngasih sih dengan saya? Jawabannya adalah yes, dia tahu dan dia peduli. Soalnya saudara dikatakan di ayat uh, tersebut juga ditanyakan sama Tuhan kepada si lumpuh ini. Mau kan kau sembuh? Mau kan kau sembuh? Mau kan kau sembuh? What? Want you to be well? Want you to be better? Saudara interesting buat saya. Obviously dia butuh banget disembuhkan. Kenapa nggak langsung aja Tuhan sembuhin? Kok pakai ditanya sih? Ditanya dulu gitu. Mau kan kau sembuh? Ini membawa saya kepada poin yang pertama. Dalam kita mempelajari e, berhenti membuat alasan saudara Yang pertama untuk berhenti membuat alasan Pertempuran pertama adalah di pikiran kita Pertempuran pertama adalah di pikiran kita Oke kita lanjutkan dulu pembacaan kita saudara ya Yohanes 5 ayat 7 Yohanes 5 ayat 7 berkata jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku Saudara menarik yang ditanya oleh Tuhan maukah engkau sembuh seharusnya jawabannya adalah mau atau jawabannya adalah nggak mau. Tapi dijawab dengan apa dijawab dengan alasan. Why kenapa dia jawab dengan alasan saya coba renungkan saudara lebih dalam saya kok dapat kesan gitu saudara ya. Di kepala si orang lumpuh ini dia bukan mau better life tapi dia mau easier life sederhananya gitu. Dia bukannya mau better life tapi dia mau easier life Makanya jawabannya dia bilang aku mau nyemplung cuman kebanyakan orang lain udah nyemplung duluan Dengan kata lain ah andai semua orang gak ada di sini, Cuman aku saja maka dengan mudah aku bisa sembuh Dengan caraku dengan mudah aku bisa sembuh Saudara saya udah melayani cukup lama gitu ya 20 tahun lebih Dan ini biasa terjadi dengan orang Kristen Pada waktu mereka berdoa Tuhan Tuhan Yesus Tolong Tuhan, selesaikan masalahku. Orang kristus itu maunya diselesaikan masalahnya. Tuhan, ubahkanlah keadaanku. Ubahkanlah situasiku. Tapi ini yang saya tahu, saudara. Yesus hanya akan mengubah situasi saudara. Kalau saudara undang dia terlebih dahulu untuk mengubah dirimu. Kalau saudara undang dia terlebih dahulu untuk mengubah dirimu. Untuk mengubah saudara terlebih dahulu. Saudara, banyak orang. Ingin easier life Doanya kurang lebih kayak begini Saudara ya kalau saya kasih contoh Tuhan aku gak mau Pernikahanku lebih better Tapi sebenarnya aku mau pernikahanku Lebih easier jadi Tuhan Daripada kau Ubahkan aku ubah pasanganku deh Tegur dia ubah istriku Tuhan ubah suamiku Tuhan Tegur bikin dia kejeduk ya, Biar dia bisa belajar sehingga dia bisa berubah menjadi pasangan yang lebih baik Alih-alih saudara yang berubah lebih baik untuk membangun rumah tangga saudara Saudara lemparkan itu kepada pasangan saudara Atau dalam situasi keuangan yang parah Misalkan Tuhan aku mau keuanganku lebih baik Tapi ya gak mau get better Doanya kan gini Tuhan kapan hutangku lunas Tapi aku gak mau get better Tuhan Aku maunya easier Sekali-kali itu kalau ada undian dapat mobil baby band di bank Aku dong yang menang Tuhan Ngerti maksud saya saudara ya? Jadi bukannya want to get better tapi maunya get easier. Sekali-kali ke Tuhan aku menang undian. Alih-alih kita belajar manage dengan baik keuangan kita. Kita belajar bertanggung jawab dan mau berubah dalam pola kita mengelola keuangan. Kita maunya yang lebih mudah. Pengennya tetap sama hidup kita. Tapi jadi lebih mudah gitu loh. Easier. Kita pengennya dapat hadiah undian sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Lalu ada hal yang menarik lagi, saudara, yang bisa kita lihat dari kisah si lumpuh ini. Saudara, perhatikan ya, di situasinya dia di kolam itu ada begitu banyak orang sakit yang berharap disembuhkan. Dari studi saya, saya coba baca beberapa Bible commentary, saudara. Di zaman itu memang ada kepercayaan sih, dan bisa jadi ini benar ya. Maksudnya, kalau ada malaikat menggoncangkan kolam itu ya, maka orang-orang yang nyemplung pertama akan sembuh. Dan saya yakin Tuhan juga bisa bekerja. Tapi juga bisa. Ini adalah legenda atau kepercayaan orang di zaman itu. Kalau air kolam goyang, nyemplung, maka sembuh. Namun dia banyak orang percaya saudara. Dan buktinya banyak yang berkumpul di sana. Artinya mereka percayakan hal itu. Mungkin saudara ketawa gitu ya. Hih konyol amat zaman dulu. Apaan tuh kok mikirin hal-hal yang kayak gitu. Nggak masuk akal. Saudara sebelum saudara nyindir orang-orang di zaman dulu. Setiap kita... Setiap kita di zaman ini pun juga kadang percaya kok dengan hal-hal aneh kan. Misal Saudara, berapa banyak orang yang menyebar WA karena pengen dapat jam merek tertentu yang mahal itu katanya. Kalau sebar WA ke 10 orang nanti dapat diskon 90%. Apakah betul itu kenyataannya? Kayaknya belum tentu betul, betul enggak? Ada lagi orang yang lihat iklan di sosmed, "Ayo investasi, taruh uang sekian sebulan, dalam 6 jam atau dalam satu bulan akan balik 120%." Dan ada orang-orang yang percaya. Yang gitu-gitu, akhirnya dia taruh uangnya, eh gak taunya investasi bodong. Atau lihat sosial media di Instagram, gunakan pil X untuk membuat jauh lebih kurus. Gunakan uh, kalung ini, jimat ini, untuk dapat rezeki dan uang akan mengantri masuk rumah Anda. Eh mereka beli loh saudara. Banyak hal-hal yang kayak gitu yang aneh-aneh, itu aja orang percaya. tahu gak kenapa saudara banyak orang percaya hal kayak gitu-gitu? Simply karena actually mereka itu gak niat berubah. Sekali lagi mereka itu nggak niat berubah Mereka itu maunya life getting easier Mereka maunya hidup mereka yang lebih mudah Mengeluh sih Tapi nggak mau berubah Makanya saudara kita kembali ke orang lumpuh ini Ditanyakan lalu Yesus tanya kepada si lumpuh Mau kan kau sembuh Will you get better Will you want to get well Are you wanting to get well Karena sejujurnya saudara Banyak orang Belum mau berubah atau tidak mau berubah banyak orang belum mau berubah Atau tidak ada harapan untuk berubah Saudara ini pertanyaan yang tulus Karena Yesus tahu Tidak semua orang sakit mau sembuh Bulan lalu kita lihat ya Banyak orang yang punya pola pikir Kita belajarkan di bulan lalu Yang penting happy Ada orang yang terikat mungkin dengan alkohol Seks bebas Dengan rokok saudara Mereka berpikir ya ini, ini semua bisa bikin hidup happy Walaupun nantinya menimbulkan banyak masalah Tapi banyak orang belum mau berubah Mengapa saya katakan belum mau berubah? Ini di poin yang di bagian ini, saudara. Karena dalam si lumpuh, saudara, shockingly saya coba studi lagi situasi orang di zaman itu. Menurut Bible commentaries dari William Barclays, gitu saudara, saya baca dan kaget. Ternyata mungkin sama kayak di zaman sekarang, di zaman itu mereka juga berpikir orang sakit gak mau berubah, gak mau jadi sembuh, karena bisa kehilangan pendapatan. Bisa lose uh, good living cost Yang artinya alias pendapatannya bisa turun gitu saudara Jadi dia gak mau berubah Karena mau dapat income nya tetap sama gitu saudara Jadi dia tertipu dengan hal gini Saya yakin kalau dia disembuhkan Tuhan bisa kok memberkati dia dengan cara-cara yang lain Kalau kita mau berubah Tuhan bisa kok memberkati kita dengan cara-cara lain juga Bukan dengan pola pikir pola pikir kita sendiri Jadi memang belum mau berubah Yang kedua tidak ada harapan untuk berubah bisa jadi juga si lumpuh itu dia sudah menyerah, if up, karena segala cara dia udah coba, yang dia pikir bisa dia udah coba, dan gak ada hasil, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah alasan. Dengan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Berarti yang menarik adalah saudara, sebelum Tuhan menyembuhkan apa yang lumpuh di luar, Tuhan berurusan dulu dengan apa yang tanda kutip "lumpuh" di dalam." kan gitu ya, sebelum Tuhan menyembuhkan apa yang lumpuh di luar Tuhan sepertinya lewat pertanyaan tadi, mau kangkau sembuh, mau berurusan dulu dengan apa yang tanda kutip lumpuh di dalam, dia mau kita have a better life dia mau kita memiliki hidup yang lebih baik tapi hidup yang lebih baik kitanya yang berubah, bukan keadaan menjadi lebih mudah terlebih dahulu kita baca kembali saudara ya Yohanes 5 ayat 6-7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 Di kepala dia saudara, satu-satunya cara atau jalan buat dia sembuh itu adalah Andai semua orang tidak ada, maka aman Tapi saat berurusan dengan Tuhan saudara, saya mau kita mengerti prinsip ini Saat kita berurusan dengan Tuhan, jangan sampai kita memasukkan Tuhan ke dalam kotak yang sempit Karena kenyataannya Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara Karena pertanyaan, maukah engkau sembuh saudara? Saya coba renungkan lebih dalam, ini mengandung makna sih saudara Ini mengandung makna Will you trust me? Itu loh yang Tuhan mau sampaikan Will you trust me? Gini Sangat-sangat butuh niat Butuh keberanian Butuh courage Untuk mau percaya kepada Tuhan Dan hidup di dalam caranya Kenapa demikian? Ya Kita terbiasa dengan logika kita soalnya Kita terbiasa dengan metode kita bekerja Nanti kalau salah gimana dengan cara Tuhan? Kayaknya itu jalan mah malah rugi. Nanti kalau gagal gimana? Tapi kayaknya jalan itu menyakitkan banget buat kita ya, saudara. Justru karena kita takut ini, inilah iman kita bekerja. Dimana kita harus percaya kepada Tuhan. Kita percaya nggak sama Tuhan? Ini diuji di sini, saudara. Jadi saudara butuh keberanian. Keberanian apa sih? Keberanian atau courage itu bukanlah it's not the absence of fear, bukanlah tidak adanya ketakutan. Tapi it is moving forward in spite of it Tetap berjalan di dalam takut Kemauan untuk tetap berjalan walaupun kita takut Saudara pada kenyataannya memang hidup itu ngeri-ngeri sedap kok Masuk pernikahan ngeri loh Mau berkarir scary Mau bangun bisnis juga ih ngeri Pada waktu kita bangun hubungan iri juga ngeri Nanti kalau gagal bagaimana Kalau rugi usahanya gimana Kalau putus gimana Saudara kebanyakan orang overthinking kayak begitu Makanya hidup itu kita perlu keberanian Berani Nah yang pasti kita perlu punya keberanian saudara dalam satu hal ini nih. Kita perlu harus punya keberanian untuk stop making excuses Kita harus punya keberanian untuk stop membuat alasan Tahun ini saya berdoa supaya saudara berhenti membuat alasan Nah oke okay, kembali ke si lumpuh Yesus tanya do you want to get well? Maukah engkau sembuh? Jawaban orang ini saudara dari pertanyaan Yesus berikan kan seharusnya iya dan tidak Tadi kita udah paham saudara ya Tetapi jawabannya adalah aku gak bisa Dan tidak ada orang yang menolong aku segudang alasan dia keluarin Dia sibuk kasih alasan daripada mendengarkan Yesus Relate ya dengan kita di zaman sekarang Daripada kita aminkan firman Tuhan Kita aminkan banyak alasan-alasan kita jadi ini masuk ke poin yang kedua saya, jangan aminkan alasan-alasan kita, tapi aminkan perkataan Tuhan. Saudara mau menang nih, atau berhenti dari membuat alasan? Ya udah, jangan aminkan alasan-alasan saudara, tapi aminkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Mungkin Yesus bertanya sama saudara, saat ini mau nggak pernikahan kamu lebih baik, mau nggak hidupmu lebih baik? Ah, gak bisa lah, kok Andre, gimana bisa lebih baik? modal suaminya kayak begitu kok. Daplek, ya tuh istri saya, itu murut sama sambal mercon juga, pedesan mulut dia gitu. ya kawan Andre aku selama ini udah single kok, aku mungkin gak ada yang mau kali dengan orang kaya aku ya. Apa sih yang salah dengan diriku ini? Padahal kan aku available, tapi kalau dicek, eh ganti dong potongan rambut supaya lebih bagus, ah takut gak cocok. Eh itu ketek tolong dong dikasih pewangi karena jangan-jangan takutnya malah bau-bau ketiak itu yang menyebabkan orang kabur dari kamu Aduh tanya, ini kalau infeksi kulit bagaimana? Ya ampun saudara Sedih aja sih kok padahal katanya kalau yang jomblo itu ya pagi-pagi bangun kalau orang pacaran cek hp Kalau jomblo itu kok aduh pacaran bukan cek hp cek nadi kenapa masih hidup enggak wadaw kok kayak begitu saudara Seharusnya kita itu optimis pergi ke Solo Lalu ke Belgia, aku jomblo tapi bahagia nah, Kan mestinya begitu saudara ya Optimis Atau saudara sudah menikah ya seperti saya bilang tadi Ya gimana, suami saya kayak begitu Yang usaha juga begitu kan Aduh gimana usaha gak bisa maju Aku terlalu tua, aku terlalu muda Terlalu kurus, terlalu gemuk Selalu kita kasih segudang alasan Untuk kita gak bisa berubah Pertanyaannya saudara Apakah alasan bisa menghentikan Tuhan? Apakah dia berubah pikiran gitu sama hidupmu pada saat kau meng mengkasi beribu-ribu alasan? Jawabannya tidak Kitalah yang berhenti Tuhan tahu rencana Tuhan dalam hidup kita tuh kayak apa Oleh sebab itu saudara stop kasih alasan Karena alasan selalu benar buat orang yang mengeluarkannya Kembali ke si lumpuh ini saudara Yesus bertanya sama dia Maukah kau sembuh? Kenapa itu ditanya dulu? Karena Yesus tahu jawabannya adalah pada, pada diri si lumpuh itu No, orang lain selalu lebih dulu dari aku. Setelah ini pertanyaan penting yang perlu kita jawab sih dalam hidup kita. Apa alasan yang kau berikan kepada dirimu sendiri? Mengapa engkau nggak bisa berubah dan lebih baik? Apa alasan yang kau berikan kepada dirimu sendiri? Mengapa engkau nggak bisa berubah dan lebih baik? Apakah saudara seperti si lumpuh? Lebih mudah sih memang melemparkan semua alasan kepada orang lain. Keadaan atau situasi daripada jujur sama diri sendiri. Tapi coba siang hari ini saudara cek diri saudara sendiri. Apa alasan yang saudara percayai? Bahwa engkau gak bisa hidup dalam rencana yang Tuhan sediakan. Saudara berasa seakan-akan ya kayaknya Tuhan punya rencana yang buruk itu dalam hidup saudara. Ya, saya akan berani melangkah deh Andre, Kalau saya punya uang. Saudara, kalau saudara bisa melihat tayangan Arsi sampai hari ini atau melihat Arsi Raja Walid Church sampai hari ini, saya ingat bagaimana saya mulai Arsi ini. It's a miracle, no experience to us church, no budget untuk punya uang, eh, gak punya uang, gak punya talenta, pandemi lagi, tapi inilah kita. Saudara mungkin berpikir. Ya itu kan urusan pergerejaan ya Tuhan bisa campur tangan No dalam urusan sehari-hari pun Tuhan akan campur tangan ke dalam hidupmu Asal engkau mau melangkah di dalam rencananya Jujur pada waktu memulai pun ya saya dan istri ketar-ketir juga gitu Nanti kalau udah start kita tahu sih Tuhan suruh mulai Tapi nanti kalau pada waktu kita mulai lalu bubar tanah jalan gimana? Siapa yang biayai? Siapa yang cukupi? Segudang alasan kita punya, apalagi kita juga punya tanggung jawab finansial sendiri Semuanya campur aduk jadi satu Tapi di titik itu kita berani mengambil keputusan dan mau berjalan dalam langkahnya Tuhan Kita tidak mau beralasan, kita berani melangkah gitu saudara Saudara mungkin beras berpikir juga gitu ya Tapi apakah Tuhan mau pakai hidup saya hancur? Lah saya juga hancur hidupnya dulu Banyak keputusan-keputusan yang ngacok, banyak Tim Bravers juga kehidupannya masalahnya berantakan Tapi saya bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka Bahkan Alkitab juga tuh uh, Tuhan catat Banyak orang-orang yang Tuhan pakai Seperti Musa itu pembunuh loh Gideon penakut Yakub, penipu Petrus itu si kan ngomong gede Bahkan men menyangkal Yesus Menyangkal Yesus langsung Di depan mukanya gitu Tiga kali saudara Rasul, Rasul Petrus loh itu loh Saudara mungkin berpikir Ya saya seperti itu semua Makanya jangan mau ketipu oleh iblis saudara Apapun situasimu Tuhan gak pernah punya masalah Yang dia mau adalah saudara taat Jangan pernah saudara Membatasi kuasa Tuhan Dengan situasimu Jadi saudara putuskan hari ini Saya harus mulai untuk mendengarkan Dan menaati Tuhan dibandingkan dengan yang lain Kita lanjutkan saudara ya di ayat yang ke 8 Yohanes 5 ayat yang ke 8 Kata Yesus kepadanya Bangunlah angkatlah tilammu dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan Tetapi hari itu hari sabat Saudara kalau kita baca sekilas ya biasa-biasa aja gitu Kayaknya ya kayaknya, bangunlah angkat tilamu dan berjalanlah Wait saudara Coba saudara kita dalamin kisah ini Yesus perintahkan bangun dan berjalanlah Ini permintaan yang mustahil Untuk dilakukan oleh orang yang lumpuh Di titik inilah pilihan harus dibuat Disinilah si lumpuh di challenge gitu Untuk mempercayai Tuhan Untuk hal yang mustahil nggak mudah loh 38 tahun lumpuh bayangin 38 tahun dalam pemandangannya Tilamnya sendiri Yang selama ini dia hidupi di situ Dia hidup di atas tilamnya kan Dia dia harus bangun dan berjalan Well itu bener-bener perlu langkah yang baru dalam hidupnya Dan perlu uh, at least Mempercayai ucapan Yesus Dan saudara Prinsipnya begini pada waktu si lumpuh diminta berdiri, pastikan pikiran banyak menyerang saudaranya Saya rasa sama aring dengan kita, pada waktu kita putuskan, oke okay, saya mau membuang semua alasan Saya mau berubah, saat memutuskan untuk memulai sesuatu dengan berbeda Si jahat langsung menyerang dengan memberikan segudang alasan untuk kita tetap jadi pribadi yang sama itu kan masalahnya saudara, pada waktu detik kita putusin, oke okay, gua mau jadi orang yang berbeda Detik itu juga, si jahat langsung menyerang dengan memberikan segudang alasan untuk kita jadi pribadi yang sama Ini real loh, bahkan menurut riset saudara, coba saudara perhatikan deh 40% resolusi di awal tahun hilang pada tanggal 31 Januari, katanya gitu Dan 75% lebih tinggi lagi yang hilang ya, Di mana? Di 28 Februari Why? Karena saat kita punya resolusi atau ide bagus, iblis akan coba menipu kita dan membuat kita itu tidak berani melangkah lebih jauh dan kita jadinya bergantung pada apa, kekuatan kita sendiri. Nah masalahnya kekuatan kita sendiri ini terbatas dan seringkali gagal. Saya yakin dalam cerita si lumpuh, si lumpuh mungkin berpikir ya selama ini gue udah coba kok, gue udah coba ngesot-ngesot teket -ngesot kolam eh keduluan lagi. Gue udah coba kok mungkin pakai tarik-tarik-tarik diri sendiri ke kolam keduluan lagi. Di selama ini udah coba cara dia sendiri, coba gagal terus coba gagal terus. nggak bisa dia Tuhan aku nggak bisa. Mungkin ini yang saudara udah rasakan juga. Berkali-kali membuat resolusi, gagal lagi, gagal lagi. Saudara kita sekarang ngomong lebih dalam ya. Alasan kenapa banyak orang hidup dengan alasan dan susah berubah atau bahkan gagal terus dalam menjadi versi terbaik hidupnya. Ada lagi nih, kalau saya renungkan lebih dalam, saudara kita lebih berpikir. Kita itu punya good intention, rather than God's intention. Saya ulangi, kita ini berpikirnya kita punya good intention, lebih baik daripada kita punya God's intention. Jadi, ini masuk saya poin yang ketiga, saudara. Yang terakhir, bedakan antara good intention dengan God intention. Brevers ada perbedaan yang besar di sini. Good intention itu pusatnya di seputar kita sendiri Ini loh yang saya mau berbeda Ini perbedaan yang saya mau buat di tahun ini Ini I'm center, me center Kalau God, God intention jelas berbeda Pusatnya ada di Tuhan, jadi sudut pandangnya sederhana aja kayak gini loh, ini loh yang Tuhan mau saya berbeda di tahun ini. Ini loh yang Tuhan mau saya lakukan secara berbeda di tahun ini. Jadi daripada bergantung pada kemampuan saya sendiri, kekuatan saya, kepintaran saya, jika saya mengerti intensi Tuhan berarti saya bisa bersandar penuh pada kekuatan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Korelasinya dengan si lumpuh saudara Saat perintah itu diberikan Saya yakin ada pergolakan besar dalam hati si lumpuh Selama ini saya lihat tilam saya sendiri Tapi orang ini memerintahkan Saya berdiri Ini pergolakan Should I try one more time Should I believe him Sama dengan hidup kita kan Kalau kita itu punya God intention Apakah aku harus percaya kepada Tuhan Apakah aku bisa melihat Tuhan mau merubahkan hidupku Tapi ini yang menarik saudara Di mata Yesus dia udah lihat bahwa si lumpuh ini berjalan. Why? Bukankah tidak kebetulan di antara sekian banyak orang di kolam Bethesda itu, perhatikan, si lumpuh ini yang dipilih. Si lumpuh ini yang dipilih. Yesus tahu apa yang dia lakukan. Kau dilihat dari kacamata Tuhan, si lumpuh ini bahkan sudah sembuh. Dia tidak lumpuh lagi. Sama dengan hidupmu. Di kacamata Tuhan, engkau nggak sakit lagi. Engkau nggak seperti dalam keadaanmu yang sekarang. Tuhan punya God intention in your life. Di mata dia, saudara udah lebih baik. Sudah lebih baik. Karena dia yang ciptakan saudara. Tapi apa yang Yesus minta? Stop. Stop selama ini apa yang kau percaya. Stop selama ini apa yang kau lakukan. Walk with me. Berjalanlah bersama denganku. Itu yang Yesus minta. Jadi saudara apa yang saya mau saudara lakukan? All bravers, please. Stop bikin alasan. Stop bikin alasan. Ijinkan saya bertanya, satu pertanyaan yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Tapi dengan segenap hati saya, saya percaya ini mungkin akan punya pengaruh yang besar dari sudut pandang kita atau cara pandang kita semua. Jadi pertanyaannya gini saudara, daripada saya bertanya apa perbedaan yang saudara mau lakukan di sisa tahun ini atau nanti ke depannya. Saya rasa pertanyaan lebih tepatnya adalah begini. Yang pertama, apa sih perbedaan yang Tuhan mau Engkau lakukan dalam hidupmu apa sih perbedaan yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu? What does God want to be different about your life? Apa yang Tuhan mau, saudara? Apa yang Tuhan mau bisa jadi sama dengan yang kau mau, tapi kalau kita melihat dekat sudut pandang ini, ini membuat perbedaan yang mendasar loh. Pikirkan deh perubahan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Itu pertanyaan pertama ya. Ya saudara renungkan. Saudara bisa replay ulang tayangan ini, saudara renungkan, dan ini pertanyaan yang kedua: mengapa Tuhan mau hal ini berbeda dalam hidupmu? Mengapa Tuhan mau hal ini berbeda dalam hidupmu? Why does God want this to be different in your life? Kenapa Tuhan mau beberapa area di hidupmu berbeda? Why, why, why, and why? Pada saat saudara bisa connect dengan the why, the what-nya beres. Pada saat saudara bisa connect dengan the why, the whatnya nya beres. Ada kuasa dan motivasi yang berbeda untuk membuat perbedaan. Contoh ya, apa yang Tuhan mau berbeda dalam hidupmu? Lalu saudara mungkin menjawab, ya ya makan lebih baik lah. Uh, lose some weight, ya buang beberapa kilo dari badan saya dan mungkin start exercising. Ya saya harus mulai berolahraga. Tuhan mau aku dalam good shape. Wah, kan clear kan? Makanya dibenerin, turun beberapa kilo, mulai exercise. Why sih? Ya kenapa sih saya lakukan ini, ya biar lebih seksi aja, lebih seksi, lebih keren, dan lain-lain, Selama -lain. lama muat, no, no, no, no, no. Kalau kita lihat dengan kacamata Tuhan, kita memelihara badan kita, tujuannya bukan itu, tapi tubuh kita adalah baik Allah. Dan selama saya di bumi, saya bertanggung jawab dengan tubuh kita ini, dan saya mau pelayanan sampai nanti usia saya udah bertambah dengan kesehatan yang baik kan. Lalu kalau kita bertanya lagi, kita menjawab lagi, ya saya tahu Tuhan mau apa? Tuhan mau saya baca alkitab, Tuhan mau saya berdoa bersama anak dan istri saya, supaya apa? Loh itu kan yang bagus kan? Supaya saya diberkati, bukan? No no no, kita mau lakukan supaya why kita semakin mirip Kristus? Lalu saudara berpikir lagi, apalagi ya Tuhan mau utang saya lunas? Why? Ya karena hutang itu buruk, bikin gua nggak bisa tidur, bikin gua stres, terus gua juga mau jalan-jalan ke Swiss lah daripada bayarin utang dulu. No, no, no, no, no, saudara, hutang memang buruk dan gak ada, gak, dan saya gak punya masalah dengan jalan-jalan ke Swiss gitu, saudara. No problem. Kalau pengen punya A, pengen punya B, no problem. Tapi kenapa sih Tuhan mau kita bebas dari hutang? Karena Tuhan mau hidup kita ini justru jadi saluran berkat buat orang lain. Coba deh, saudara, dipikir begitu sudut pandangnya dibalik gitu. Ini pasti akan memicu perubahan kita. Banyak orang bertanya sama saya, sekarang kuadrat rajin lari pagi ya. Dulu pun saya sempat meniatkan lari pagi sekitar 5-6 tahun lalu. Gagal terus. Tapi gara-gara pertanyaan ini saya mulai berpikir. Dan saya mencoba mempraktekkan dan, dan mem membuang semua alasan saya. Kenapa kuhandria mau lari pagi? Biar kurus? Oh enggak. Bukan. Tapi saya harus memelihara badan saya. Dan lagian kayaknya sih. Tuhan satu sisi juga mengizinkan pandemi di tengah-tengah kita. Untuk mengubah gaya hidup orang. Dan sekarang gaya hidup sehat itulah yang membuat banyak orang terhindar. Dari pandemi ini Dari virus covid-19 ini Lebih cepat sembuh Lebih tidak gampang terpapar dan lain-lain Jadi saya ma Tuhan mau kita punya gaya hidup sehat Tuhan mau saya menjaga tubuhnya sebagai baik Allah yang dipercayakan pada saya Dan itu sebabnya saudara Jadi rajin sekarang Dan akhirnya jadi kebiasaan Walaupun kadang-kadang di awal-awal Begitu waker bunyi Wah wow, puji Tuhan Selimut saya angkat saya tutup lagi muka saya Tidur lagi sebentar Tapi sekarang udah mulai dibuang gitu saudara ya Dan langsung aja kaki udah menyentuh lantai pakai sepatu turun ke bawah dan exercise Jadi saudara Saya mau saudara berpikirnya lebih tepat begitu Jadi marilah kita hari ini ambil keputusan dengan tepat Stop making excuses and start walking with God Coba renungkan saudara apa yang Tuhan mau untuk kau ubah? Di tahun 2021 ini, renungkan. Apa yang Tuhan mau kau ubah? Saudara, secara simpel kita ini dipanggil Tuhan, Saudara. Bukan untuk e, menaruh perkataannya ditato di badan kita. Bukan. loh Mungkin Saudara tatoin ayat di badan kita, bukan. Bukan masalah tato -nya. tapi Saudara, Tuhan mau kita itu mentaati firman-Nya. Tuhan minta sama orang lumpuh ini, bangun, ngeketilamu, dan berjalanlah. Tati, firman-Nya. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu? Coba dicek. Maafkan pasanganmu. Eh, uh, eh, uh, uh, I'm sorry. Maafkan saya. Ba aduh, aduh, berat, pastor, gak bisa, I can, aku gak bisa. Loh, apakah itu yang Tuhan mau? Ayo, tinggalkan. Hal seperti itu. Atau firman, atau Tuhan ngomong, putusin deh hubungan kamu dengan si A, si B, si C, kayaknya udah gak bener tuh. Kamu berpasangan sama dia, gak bener. Aduh, gak bisa. Sudara perubahan tidak akan terjadi Kalau mental seperti ini dipelihara Bukankah kalau engkau mengaku Yesus Tuhan Ada tertulis di Lukas 6.46 Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan padahal kamu tidak melakukan Apa yang aku katakan Coba dia dipikirin terus. Jadi saudara, Mari kita berhenti membuat alasan Dan mari kita Berjalan di dalam Rencananya Tuhan Walk in God intention in our life Kadang ya, dipikir-pikir gitu. Semua alasan yang kita buat, kan akarnya karena takut gitu ya. Tapi saudara harus tahu, Tuhan yang penuh kuasa itu ada di pihak kita. Kenapa kita nggak percaya padanya? Betul kan? Nah, saya akan tutup dengan ini saudara. Cerita ini menjadi semakin indah. Saudara gini, dalam banyak cerita kesembuhan... Hampir semua orang yang disembuhkan Yesus punya iman kepadanya Betul ya Tapi melalui kisah ini kalau saudara tergoda untuk berpikir Kesembuhan dari Tuhan tergantung kualitas dan kuantitas iman seseorang Kisah ini akan mengoreksi kita Karena si lumpuh ini awalnya tidak menunjukkan tanda dia beriman kepada Yesus, betul gak? Dan dia tidak memiliki rasa syukur atau gratitude gitu Terhadap apa yang Yesus lakukan Hah mungkin saudara kaget, masa seperti gitu? Maksudnya kayak apa? Kalau saudara baca kisah ini lebih teliti Di Ones 5 ayat 9-11 kita lanjutkan saudara Dan pada saat itu juga sembula orang itu Lalu yang mengangkat tilamnya dan berjalan tetapi hari itu hari sabat. Ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Hari ini hari sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka. Orang yang telah menyembuhkan aku dia mengatakan kepadamu. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dari sini kita tahu saudara bahkan dengan cepat dia melemparkan kesalahan. Saat mengangkat tilam pada hari sabat kepada Yesus. Dia dengan cepat melemparkan kesalahan kepada Yesus bahkan saat ditanya-tanya oleh pemuka Yahudi orang-orang Yahudi ini bahkan di awalnya itu begini dia tuh nggak tahu Yesus tapi kalau saudara lebih lanjut di Yohanes 5 ayat 15 saudara baca orang ini setelah tahu itu Yesus dia menceritakan loh kepada orang-orang Yahudi itu itu loh itu itu, itu tuh orang yang ngurus saya namanya Yesus mungkin dia berpikir udahlah dia nggak mau urusan dengan pihak yang berwajib Ya kan, Dan dia limpahkan semuanya kepada Yesus Sehingga orang-orang Yahudi ini teryakinkan bahwa Yesus adalah pendosa dan pelanggar hukum sabat Saudara baca sendiri, itu saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan lebih jauh Yang menarik saudara, Yohanes 5.14 dicatat saudara dikatakan Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk saya yakin saudara dosa di sini river kepada apa ketidakpercayaan kepada Yesus dan apa yang dia lakukan dari apa yang saya pelajari di Bible Commentary saudara dosa ini adalah sins of unbelief dosa dari ketidakpercayaan ada hal yang lebih penting dari sekedar gentar dicecer penguasa-penguasa Yahudi kalau orang ini tidak percaya kepada Tuhan di dalam hatinya. Akhir hidupnya ada pengadilan yang lebih besar yang menanti nanti di masa mendatang di kekekalan, saudara. Jadi ini loh yang saya mau tekankan, jangan berbuat dosa lagi. Dari semua apa yang saya ungkapkan tadi, saudara, saya kan jadi mikir, saudara pasti berpikir gini kan? Maksud saya gini loh. Ini kan mengundang pertanyaan lah ya. Kok udah tahu orangnya model begini? Kok orang kayak gini dipilih untuk disembuhkan? Kok orang kayak gini dipilih untuk disembuhkan? Itu mengundang pertanyaan saya sih saudara. Dan kalau direnungkan lebih dalam di sini kita belajar bahwa kasih Tuhan. Kesembuhan Tuhan. Tersedia bukan hanya untuk orang yang tanda kutip pantes. Atau deserve. Bukan hanya orang yang baik. Yang percaya penuh dan lain-lain. Tapi juga kepada yang orang-orang begajulan juga saudara. Jadi saudara ini bertalian dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Lewat kematiannya di kayu salib. Dia mati bukan hanya untuk orang-orang yang Oke. Okay, tapi untuk semua orang, kasihnya begitu besar kepada kita. Jadi, kenapa saya bilang kita harus berani berjalan di dalam Tuhan? Kalau untuk yang model begitu aja, Tuhan berada di pihak dia. Apalagi dengan hidup kita. Saya yakin Tuhan berada di pihak kita. Dan itu aja saudara, rasanya cukup untuk kita berhenti membuat alasan dan mau hidup di dalam rencananya. Let God help us all. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu. Hambamu terbatas dalam kata-kata tapi biarlah kebenaran Tuhan disampaikan pada siang hari ini membukakan mata kami. Dan biarlah kemerdekaan itu Tuhan dari firmanmu memerdekakan kami. Dan mulai hari ini kami mau komitmen kami mau berhenti membuat alasan di dalam hidup kami. Buat saudara yang mau berkomitmen untuk berhenti membuat alasan. sudah bisa angkat tangan saudara dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Ya, yang di rumah juga. Tuhan aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami menyadari kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Kau berada di pihak kami Tuhan. Kami mau hidup penuh dengan perubahan-perubahan yang baru dan membawa kemuliaan bagi namamu aku patahkan segala ikatan dan tipuan yang mengganggu pikiran hati mereka dan biarlah hari ini Tuhan dalam nama Yesus perubahan terjadi dan mereka bisa menerobos semua alasan-alasan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin saudara seperti biasa di Raja Wali Church di minggu pertama setiap bulan kita akan merayakan perjamuan kudus, Silakan saudara bisa mengambil roti atau makanan lain dan juga air perlambang anggur untuk kita lakukan perjamuan kudus di rumah saudara ya. Oke, saya rasa semua sudah siap. Sudah siap lakukan perjamuan? Saya berdoa agar perjamuan ini bukan sekedar ritual biasa, tapi ini kita adakan untuk kita mengingat kasih Tuhan yang tak terbatas itu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Oke, kalau sudah Saudara bisa angkat roti lebih tinggi dari kepala Saudara. Dan sebelum kita makan roti ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, Tuhan mengasihi saudara, saudara percaya, Tuhan mencintai saudara dengan begitu luar biasa dan kasihnya atas hidup saudara nggak pernah habis setiap hari, Amin. Dan saudara percaya ini perlambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya untuk untuk untuk engkau. Kalau saudara percaya, mari kita makan roti ini sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Saudara juga sekarang kita akan lanjutkan dengan menikmati anggur. Saudara sudah siapkan perlambang anggur dalam rumah saudara, baik air atau apapun yang bisa diminum. Sudah saya tunggu sebentar. Oke, saya yakin sudah siap. Sekarang, kalau sudah, sudah bisa angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Dan sebelum kita menikmati anggur ini, kita mau berdoa. <tuh> kita mau membaca firman. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru." yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yakin ini adalah perlambang darah Kristus yang tercurah buat saudara? Amin. Amin. Saudara yakin dengan kuasa darahnya Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kehidupan saudara? Amin. Amin kalau saudara percaya sambil mengucap syukur mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah sekarang mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kau melepaskan semua alasan kau yang Kau bisa Tuhan untuk tidak menyelamatkan kami. Tapi kamu, Kau mau mati buat kami Tuhan. Dan biarlah di momen bulan September ini kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan lewat perjamuan ini. Dan biarlah kami menangkapnya dan mengingatnya dalam hidup kami sehingga semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan hidup dalam kemenangan karena ada kuasa salib di situ yang memampukan kami dan menyelamatkan kami dari semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan hari ini ibadah olan kami telah selesai. Sementara kami mau berpisah dan kami mau melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, kami mau menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah ya keluargamu diberkatilah pekerjaan atau usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi seiring dengan kehendak Tuhan, dan hiduplah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih karunia dari anaknya Yesus Kristus, serta hikmat dari roh kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Hei terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Church di minggu pertama di bulan September ini. Saya percaya saudara diberkati baik oleh punya penyembahan dan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, kalau saudara diberkati, saudara bisa kasih jempolnya, kasih like-nya, atau saudara bisa tulis komen di kolom komen, dan saudara bisa share ke teman-teman saudara yang membutuhkan pesan firman Tuhan uh, pada edisi kali ini. Dan jangan lupa saudara yang belum subscribe, saudara bisa subscribe, dan tekan loncengnya sehingga setiap konten kami bisa uh, saudara nikmati pada waktu kami merilisnya gitu saudara. Dan tidak lupa saudara, uh, kalau saudara butuh bantuan doa atau saudara butuh didoakan, saudara punya pergumulan tertentu dan saudara mau relate dengan kami saudara bisa hubungi Raja Wali Contact Center di nomor yang tadi sudah ditayangkan dan nanti akan ada tim kami yang akan menjawab dan mendoakan dalam pergumulan saudara. Terima kasih dan God bless you all sampai ketemu minggu depan di online service Raja Wali Church berikutnya. See you! Let's go.